Assalamualaikum pemirsa Ketemu lagi di channel youtube Pawon Tresninos Di video kali ini Aku ingin membuat pizza Tresninos Yang enak, lembut Pokoknya endos bit. Mau tahu cara buatnya? Tonton terus ya Videonya sampai selesai Terima kasih bahan-bahan yang kita pakai 200 gram tepung terigu 2 butir telur 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh reko 3 sendok makan gula pasir 1 sendok makan ragi instan 1 sendok makan pelembut roti 125 mL air, mentega satu sendok makan saja ya. Peralatan yang kita gunakan roller, gunting, sendok, spatula, dan juga dopo aku sisihkan dulu ya. Bahan-bahan untuk topping kita pakai satu bawang bombay, oregano secukupnya, garam dan royco secukupnya, 4 buah sosis sonice, satu bungkus keju krab yang ukuran kecil mayones, saus tomat, dan juga saus sambal atau saus cabai. Kita siapkan baskom, lalu kita masukkan tepung terigu, royco. Garam, gula pasir, lembut roti. Oh iya, pemirsa, yang belum subscribe, subscribe dulu ya, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video aku selanjutnya ragi instan dua butir telur kita masukkan satu-satu ya bunda kita aduk menggunakan sendok kita aduk kembali menggunakan dopok ya bunda supaya tercampur dengan rata setelah tercampur rata kita ulenin ya kita beri sedikit-sedikit air sambil kita uleni lagi kita uleni terus ya Bunda sampai setengah kalis kita masukkan dulu Ben Lalu kita uleni kembali sampai benar-benar kalis Nah ini bunda sudah kalis Kita tutup dengan serbet kita diamkan selama 30 menit kita siapkan talenan dengan pisau untuk mengiris semua bahan topping sosisnya kita iris-iris sesuai selera ya bunda boleh besar-besar, boleh kecil-kecil kita lakukan hal yang sama sosisnya semuanya sampai selesai kemudian bawang bombay kita iris-iris juga kita simpan di wadah Siapkan wajan Masukkan sedikit mentega Kita aduk-aduk Tunggu sampai panas ya bunda Kalau sudah panas Kita masukkan bawang bombaynya Kita aduk-aduk sampai harum ya, Bunda. Masukkan royco, garam, oregano. Kita aduk-aduk lagi. Kita masukkan sosis. Kita aduk-aduk. Masukkan 6 sendok saus pedas 6 sendok saus tomah Kita aduk-aduk kembali Sampai tercampur Sampai Harum ya bunda Masukkan sedikit Arigano lagi Hmm Sudah harum bunda Kita angkat dulu ya sudah 30 menit ya Bunda kita buka tutup adonannya ya sudah mengembang Bunda besarnya sudah dua kali lipat dari sebelumnya kita lumuri eh, tepung terigu lalu kita gelar dengan menggunakan roller kemudian kita cetak ya, bunda, seukuran telepon panggangan, kita balik. kita tusuk-tusuk memakai garpu ya Bunda agar bumbu toppingnya meresap kita taburi dengan topping yang sudah kita masak ya Bunda sampai permukaan e, pizzanya ini tertutup semua dengan topping kita taruh bawang bombay yang tidak kita masak ya Bunda kemudian kita taburkan keju kita panggang kita panggangnya tidak menggunakan alat oven ya bunda cukup dengan fantastic pan seperti ini kita panggang dengan api kecil selama kurang lebih 20 menit ya bunda Tuh, lihat proses mekarnya bunda Wow Sudah mekar sempurna bunda Aromanya sudah semerbak harum bunda Hmm Ini menggugah selera bingit bunda Kita angkat ya bunda Hmm ini pasti enak bunda Mantul Kita potong-potong pizzanya ya bunda ringit Bunda. Ini pasti enak Bunda. Kita cobain dulu ya Bunda. Hmm, enak Bunda. Endas. Yes. Sampai di sini dulu ya Bunda videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.